ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Kepolisian daerah Sulawesi Selatan di Aula Mapodang Mapolda Sulawesi Selatan, berkenan untuk menepati tempat yang telah disediakan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya Salam Om Swastiastu Yang terhormat Bapak Kapolda Sulawesi Selatan Yang kami hormati Bapak Wakapolda Sulawesi Selatan Yang kami hormati Bapak Irwasda Polda Sulawesi Selatan yang kami hormati, para pejabat utama Polda Selatan, selaku Katim Erik Uji, yang kami hormati seluruh pengawas internal dan eksternal serta para peserta dan orang tua wali yang kami hormati, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan limpahan karenanya. Kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan. Untuk berkumpul di tempat ini tentunya dalam rangka acara Perdataan Fakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Panitia Peserta dan Orang Tawali Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2023 pada Polda, Sulawesi Selatan. Bapak Ibu, hadir yang kami hormati Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini Yaitu pembacaan doa Yang akan dipandu oleh pembina Abdurrahman Esos MAP Kepada Bapak kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita tundukkan kepala sejenak Selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala Semoga hajat kita hari ini dapat diberikan kemudahan dan kesuksesan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin hamdalyu afinih wa yuqafi madida Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim dengan segala keagungan asmamu yang mahasuci atas izin dan ridhomu kami hadir berkumpul di tempat ini ya Allah dalam rangka pelantikan fakta integritas dan pengambilan sumpah panitia peserta dan orang tua wali dalam rangka penirmaan terpadu anggota Polri, Polda Sulawesi Selatan tahun anggaran 2023 untuk itu Ya Allah Ridhoi dan berkahi kegiatan ini Allahumma Ya Allah Ya Khabir bukakanlah pintu rahmatmu bagi kami jauhkan dari segala bentuk kesulitan, kesesatan, fitnah dan marah bahaya bagi para panitia peserta dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini sehingga dalam penerimaan anggota Polri ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan prinsip bersih, transparan, angkotabel dan humanis untuk itu ya Allah bimbing dan tuntunlah kami dalam kegiatan ini untuk dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tuntunanmu tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya yang engkau ridhoi berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Allahumma ya Allah Tuhan yang maha pengampun Ampunilah segala dosa dan kelalaian kami. Kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Watuub 'alaina innaka tatawwabur atina fid dunya hasanah wa wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian latihan pembaca doa yang dipandu oleh Pembina Abdulrahman Esos MAP. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya itu laporan singkat Kabakdal Dalpers Biro SDM Polda Sulawesi Selatan selaku sekretariat. Kepada Bapak waktu dan tempat kami bersilakan. Yang terhormat Bapak Kabupan Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Wakapolda Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Irwasda Polda Sulawesi Selatan, yang kami hormati para pejabat utama Polda Sulawesi Selatan sebagai ketua tim pemeriksaan dan seleksi, yang kami hormati pula para pengawas internal dan eksternal, yang kami hormati pula para panitia pelaksana, yang kami hormati pula para orang tua peserta, Penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023 (Panda Polda Selatan) serta yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta. Seleksi anggota Polri (Panda Polda Selatan) tahun anggaran 2023. Izinkan kami membacakan laporan singkat pelaksanaan kegiatan penerimaan terpadu anggota Polri, baik Akpol, Bintara, dan Tantama. Tahun Anggaran 2023, Panda, Polda, Sulawesi Selatan Dasar yang pertama Pengumuman Kapori Nomor Peng Garing 12 Garing 4 Romawi DIK 2.1 2023 Tanggal 4 April 2023 Tentang penerimaan Taruna Taruni Akpol Tahun Anggaran 2023 2 penguman Kapori Nomor Peng Garing 13 Garing 4 Romawi DEK 2.1 2023 tanggal 4 April 2023 tentang penerimaan bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023. 3. Pengumuman Kapurin nomor Peng garing 14 garing 4 Remawi DEK 2.1 2.1 2023 tanggal 4 April 2023 tentang penerimaan tamtama Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023. Tahapan seleksi, tanggal 4 sampai dengan 17 April, dilaksanakan pendaftaran online dan verifikasi calon taruna Taroni Akpol dan Bintara serta tamtama. Tanggal 17 April, dilaksanakan pakta integritas, penandatangan pakta integritas, pengambilan sumpah panitia, peserta, serta orang tua, garing wali, baik Akpol, Bintara, dan tamtama tanggal 18 April dan 26 April sampai dengan 6 Mei dilaksanakan Ritmin Awal yang terdiri atas Akpol tanggal 18 dan 26 sampai dengan 27 April Bintara tanggal 28 April sampai dengan tanggal 3 Mei tamtama dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 6 Mei tanggal 1 sampai dengan 16 Mei pemeriksaan kesehatan tahap pertama terdiri atas Akpol tanggal 1 sampai 3 Mei Bintara tanggal 4 sampai dengan 13 Mei dan Tamtama tanggal 14 sampai dengan 16 Mei tanggal 11 sampai dengan 22 Mei dilaksanakan CAT Psikologi Tahap Pertama yang terdiri atas Akpol dilaksanakan tanggal 11 sampai 13 Mei serta pengiriman hasil tanggal 13 Mei. Bintara tanggal 14 sampai dengan 19 Mei dan pengiriman hasil tanggal 19 Mei. Tamtama tanggal 20, 20 sampai dengan 22 Mei dan pengiriman hasil tanggal 22 Mei. Tanggal 23 Mei sampai dengan tang tanggal 7 Juni dilaksanakan uji cek akademik. TKK Bakomsus dan terdiri atas AKPOL dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 26 Mei Bintara tanggal 27 Mei sampai dengan 1 Juni Bakomsus tanggal 2 Juni TKK aspek pengetahuan Bakomsus tanggal 3-4 Juni TKK aspek keterampilan dan perilaku serta tamtama dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 7 Juni tanggal 9 Juni dilaksanakan sidang menuju rekes 2 baik peserta Akpol, Bintara dan Tamtama tanggal 10 sampai dengan 17 Juni dilaksanakan rekes tahap 2 yang terdiri atas Akpol tanggal 10 sampai dengan 11 Juni Bintara tanggal 12 sampai dengan 15 Juni dan Tamtama tanggal 16 sampai dengan 17 Juni Tanggal 12 sampai dengan 22 Juni, pelaksanaan uji kesemaptaan jasmani dan antropometrik. Dengan rincian, akpol dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 14 Juni dan pengiriman hasil tanggal 14 Juni. Bintara, tanggal 16 sampai dengan 19 Juni dan pengiriman hasil tanggal 19 Juni. Tamtama, tanggal 21 sampai dengan 22 Juni dan pengiriman hasil 22 Juni. Tanggal 16 sampai dengan 25 Juni dilaksanakan penelusuran mental kepribadian dan pemeriksaan psikologi tahap 2 Dengan rincian AKPOL dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 18 Juni dan pengiriman hasil tanggal 18 Juni Bintara tanggal 20 sampai dengan 23 Juni dan pengiriman hasil tanggal 23 Juni Dan tamtama tanggal 24 sampai dengan 25 Juni pengiriman hasil tanggal 25 Juni tanggal 19 sampai dengan 30 Juni pemeriksaan administrasi akhir yang terdiri atas Akpol tanggal 19 sampai dengan 20 Juni dan pengiriman hasil tanggal 20 Juni Bintara tanggal 26 sampai dengan 28 Juni pengiriman hasil tanggal 28 Juni Tamtama 29 sampai dengan 30 Juni dan pengiriman hasil tanggal 30 Juni tanggal 26 sampai dengan 30 Juni supervisi calon Bintara dan tamtama Bintara tanggal 26 Juni dan tamtama tanggal 30 Juni tanggal 23 Juni dan 5 Juli sidang kelulusan akwal 23 Juni dan Bintara tamtama tanggal 5 Juli Hai peserta untuk akwal Bintara dan tamtama animo verifikasi per tanggal 16 April 2023 sebagai berikut Taruna Taruni Akpol Animo pria berjumlah 403 Wanita berjumlah 74 Total keseluruhan Animo 477 Kemudian yang terverifikasi Pria sebanyak 209 Wanita 16 Total 225 Bintara PTU Animo keseluruhan Pria 4.000 204 wanita 664 total keseluruhan animo 4868 Verifikasi pria 3480 wanita 422 jumlah keseluruhan 3902 orang. Bintara Brimob, animo keseluruhan pria 448 wanita nihil, total keseluruhan 448 Verifikasi 267 pria, wanita nihil, jumlah 267. Bintara Polair, Animo, pria 38, wanita nihil, jumlah 38. Verifikasi pria 11, wanita nihil, jumlah 11. Bakomsus, tenaga kesehatan. Animo keseluruhan pria sebanyak 16 orang, wanita 18 orang, total keseluruhan animo sebanyak 34 Verifikasi pria sebanyak 12 orang, wanita 5 jumlah 12 belas. tam brimob, animo keseluruhan pria 382 wanita nihil, total keseluruhan 382 Verifikasi pria sebanyak 243 wanita nihil jumlah 243 tamtama pola air animo pria sebanyak 28 wanita nihil jumlah keseluruhan 28 verifikasi 6 wanita nihil jumlah 6 sehingga animo keseluruhan sebanyak 6.275 sedangkan yang diverifikasi total keseluruhan per tanggal 16 April 2023 sebanyak 4.666 Tahapan tes AKPOL, Bintara, dan Tamtama sebagai berikut. Rikmin awal dengan penilaian ms di tahap pertama dengan penilaian ms ms CAT Psikologi tahap pertama dengan penilaian ms ms CAT Akademik dengan penilaian kuantitatif, Khusus Pak Komsus, TKK aspek pengetahuan secara CAT, TKK aspek pengetahuan dan, pri, dan perilaku. Rika tahap kedua dengan penilaian MS-MS, tes kesempatan jasmani dan antropometri dengan penilaian MS-MS, kecuali untuk bakomsus mengabaikan nilai nol dan NBL. Tes psikologi tahap dua melalui wawancara dengan penilaian MS-MS, Pendala pendalaman penelusuran mental kepribadian dengan penilaian MS-MS, rikmin akhir dengan penilaian MS-MS. Tahapan tes akpol pada tingkat PANPUS sebagai berikut. Rikmin MSTMS, request MSTMS, tes psikologi wawancara MSTMS, pendalaman PMK MSTMS, CAT akademik meliputi tes potensi akademik dan bahasa Inggris dengan penilaian kuantitatif, tes kesempatan jasmani serta pemeriksaan antropometri MSTMS, Pemeriksaan penampilan dengan penilaian secara kuantitatif. Sedang terbuka penetapan kelulusan tingkat pusat. Ketentuan lain, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, semua peserta mengikuti tes penerimaan terpadu. Tahun anggaran 2023 diwajibkan membawa hasil rapid test antigen COVID-19 dengan hasil negatif dan menunjukkan bukti vaksin COVID-19 minimal dosis 2 apabila tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan akan dinyatakan, dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk memberikan motivasi kami memberikan uh, gambaran kepada rekan-rekan peserta semua bahwa pada tahun lalu seorang anak juru parkir mampu melewati tes dan bisa lulus syarapkan seluruh peserta dengan penuh semangat bisa mengikuti seleksi demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah tadi laporan singkat kepada Lepers Biro STPolda selesat kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih selanjutnya yaitu persiapan pendatangana fakta integritas dan pengambilan sumpah Perwakilan panitia, peserta, dan orang tua wali mengambil tempat dan laporan. Hadirin dimohon berdiri. rohaniwan mengambil tempat pengambilan sumpah oleh kepala kepolisian daerah Sulawesi Selatan yang diikuti oleh seluruh panitia, peserta dan orang tawali, bergerak dengan hormat kepada Bapak Kapolda Selatan untuk mendapati tempat yang telah disediakan Sumpah panitia peserta dan orang tua wali dalam penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2023 untuk mendukung Polri dalam mewujudkan sumber daya manusia yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan maka proses penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2023 harus dilaksanakan secara jujur, objektif bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Oleh karena itu, selaku panitia, peserta dan orang tua, peserta penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2023 harus diambil sumpah. Bersediakah saudara-saudara diambil sumpah? Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah, Bagi yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, Demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah. Bagi Panitia Seleksi, Ikuti perkataan saya, Bahwa saya akan menjalankan tugas seleksi Dengan penuh tanggung jawab Jujur objektif, cermat, Jujur objektif cermat dan teliti dalam setiap tahapan seleksi, setiap tahapan seleksi bahwa, saya bahwa saya tidak akan menambah, tidak akan menambah mengurangi, mengurangi merekayasa, merekayasa, dan melakukan tindakan penyimpangan, penyimpangan, lainnya penyimpangan lainnya dalam pemeriksaan atau penilaian bahwa saya tidak akan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan konspirasi, serta menjanjikan ataupun membuat janji dengan atau kepada siapapun untuk membantu atau menolong meluluskan saya ulangi atau menolong kelulusan calon peserta dengan meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun bahwa saya akan menolak terhadap permintaan ataupun ajakan dari siapapun dan dalam bentuk apapun untuk melakukan penyimpangan dalam proses seleksi ini bahwa saya tidak akan melakukan penyimpangan karena akan mendapat tindakan hukum yang tegas baik hukum pidana, kode etik, dan disiplin. Bagi peserta seleksi, ikuti perkataan saya bahwa saya akan sungguh-sungguh mengikuti, mengikuti proses seleksi berdasarkan kemampuan diri saya sendiri, diri saya sendiri dengan, jujur dengan jujur dan bertanggung jawab, dan bertanggung jawab bahwa saya, bahwa saya tidak, akan tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma seleksi dalam bentuk mencari atau meminta dan atau menggunakan dukungan pihak lain untuk membantu meluluskan diri saya. Bahwa apabila saya melanggar ketentuan sumpah ini, saya bersedia didiskualifikasi. Dan diproses, dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi orang tua, wali, peserta, ikuti perkataan saya, bahwa saya akan mendukung dan mendorong anak saya untuk mengikuti seleksi dengan jujur, objektif dan bersungguh-sungguh berdasarkan kemampuannya sendiri, bahwa saya tidak akan melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun, serta tidak akan mencari dan atau meminta dan atau menggunakan dukungan dari pihak lain dalam bentuk sponsorship atau titip diri ataupun upaya intervensi untuk membantu meluluskan anak saya bahwa apabila saya melanggar ketentuan dalam sumpah ini maka anak saya akan dideskualifikasi dan pihak yang melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku bagi semuanya ikuti perkataan saya bahwa sumpah ini sebagai janji dan sumpah saya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan saya taati karena Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha, Esa. Maha, melihat Maha, Maha melihat dan Maha mengetahui Yang beragama Kristen Protestan dan Katolik Kiranya Tuhan menolong saya, Tuhan menolong saya. Yang beragama Hindu Om Santi Santi Santi, Santi Om, Om Santi. Rohaniwan kembali ke tempat dan berita ramfakta integritas dan berita acara sumpah oleh perwakilan panitia, peserta dan orang tua yang disesikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan. Karena Bapak Kapolda Selatan untuk melaksanakan fakta itu dan berita acara sumpah. berkenan dengan hormat kepada Bapak kapolda dan selatan untuk kembali ke tempat Perwakilan Panitia Peserta dan Orang Tawali laporan dan kembali ke tempat hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan selaku Ketua Panda Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2023 kepada yang terhormat Irjen Polter Setia Budi Mempuni Harso SHM Home kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Wakapolda Sulawesi Selatan Yang saya hormati Irwasda Polda Sulsel Karo SDM Polda Sulsel Para Ketua Tim Pemeriksaan dan uji Kapolres Tabes Makassar dan para Kapolres Polda Sulsel selaku Ketua Baman Rim para panitia daerah, para Paban Rim Polres dan Polda Sulsel, pengawas internal dan eksternal, para orang tua dan peserta pelimaan terpadu Anggota Polri tahun anggaran 2023, hadirin para undangan sekalian yang kami hormati. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas simpan rahmat, dan karunia-Nya, hingga hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua dapat hadir guna melaksanakan penandatanganan, fakta integritas, dan pengambilan sumpah kepada panitia, peserta, dan orang tua wali. Peserta seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023. Hari ini sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta, orang tua wali dan panitia pelaksana seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023, panda Polda Sulawesi Selatan. Bahwa fakta integritas merupakan kontrak moral yang berisi ikrar atau komitmen dalam rangka untuk mencegah dan menghindari segala bentuk penyimpangan, baik yang dilakukan oleh calon peserta seleksi maupun oleh panitia itu sendiri. Butir-butir kata yang tertuang di dalamnya merupakan komitmen dan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa yang wajib hukumnya untuk kita hormati dan kita patuhi sehingga prinsip-prinsip seleksi perlimaan yang bermartabat dapat dicapai tanpa ada konsekuensi yang menjadi beban bagi peserta seleksi, penerimaan, dan panitia pelaksanaan di lapangan. Oleh karenanya, janji dan sumpah yang telah diucapkan oleh tiap-tiap individu mengandung makna yang sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang berbahagia, seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023 yang akan kita selenggarakan ini bertujuan untuk menghasilkan anggota Polri yang mempunyai sikap, perilaku, pengetahuan, dan berkompetensi dalam bidang tugas kepolisian serta mampu menerapkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparasi berkeadilan. Oleh karena itu, melalui proses seleksi priman ini, panitia harus benar-benar mencari bibit yang unggul berkualitas, dan di dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hadirin sekalian yang saya hormati, upaya Polri untuk membentuk sistem yang baik dalam proses penerimaan telah dilakukan secara optimal, mulai dari menerapkan prinsip bersih, transparan angkutabel atau betah, pengoptimalisasi sistem pelaporan, whistleblowing system atau WPS, dan penerapan aplikasi Clear and Clean atau CNC, serta pelibatan pengawas eksternal dari berbagai lembaga pendidikan dari lembaga independen di luar Polri. Prinsip tersebut diterapkan dalam setiap tahapan seleksi anggota seleksi anggota Polri, sehingga tidak ada lagi peluang sekecil apapun bagi panitia, pejabat manapun, calon maupun keluarga calon untuk melakukan penyimpangan atau intervensi kepada panitia dalam proses seleksi penerimaan. Dengan pelaksanaan fakta integritas ini, panitia berkomitmen untuk tidak melakukan praktek-praktek KKN dan penyimpangan lainnya melaksanakan proses seleksi secara terbuka yang diawasi oleh pengawas internal maupun eksternal yang mempedomani norma-norma seleksi serta SOP yang berlaku hal ini dilakukan semata-mata sebagai wujud pelaksanaan seleksi penerimaan anggota Polri harus dilaksanakan secara kankutabel di mana kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam rangka terwujudnya proses seleksi penerimaan yang baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para peserta seleksi orang tua wali dan panitia. Antara lain, <tuh> Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dengan senantiasa beribadah dan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing sehingga apa yang kita inginkan dalam kegiatan seleksi ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Bangun kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi dan melaksanakan seluruh rangkaian tes yang diberikan agar panitia seleksi penerimaan selalu memegang teguh prinsip-prinsip seleksi penerimaan yang bermartabat secara bersih, transparan, angkutabel, humanis, clear and clean, dan senantiasa selalu, selalu menjaga integritas sebagai anggota Polri dalam melaksanakan amanah, baik sebagai panitia seleksi maupun sebagai peserta, hindari tindakan dan perbuatan yang melanggar aturan dalam proses seleksi penerimaan ini. Keempat, dalam proses seleksi penerimaan ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan prinsip kerja terdas kerja keras, dan kerja ikhlas, sehingga dapat menyelesaikan proses seleksi perlimaan ini sampai dengan tahap akhir. Lakukan sinergitas, kolaborasi, dan komunikasi yang baik antara panitia dan pengawas internal eksternal dalam penyelenggaraan seleksi perlimaan anggota Polri, sehingga tahapan seleksi perlimaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Saya menghimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan menggunakan masker dan menjaga kebersihan pada setiap tahapan seleksi. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dalam mempersiapkan seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023. Semoga kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan seleksi pendidikan pembentukan Polri sehingga dapat menghasilkan personel Polri yang baik dan berkualitas melalui seleksi penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Kepada seluruh peserta seleksi, saya selaku Kapolda sulsel dan pribadi mengucapkan selamat berjuang untuk meraih cita-cita saudara berkompetisi secara sehat dengan senantiasa menjunjung tinggi sportivitas dan kepada seluruh panitia penerimaan saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya-tingginya atas terselenggaranya acara ini, serta dalam pelaksanaan tugas yang saudara kerjakan. Hadirin sekalian yang suruh mati Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, pengawas, dan pihak terkait yang telah melaksanakan kegiatan penandatangan fakta integritas dan pengambilan sumpah, jalankan tugas seleksi perlimaan dengan benar dan ikhlas. Semoga apa yang kita laksanakan dalam pelaksanaan seleksi perlimaan ini mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bicara sebagai amal ibadah, amin amin ya robbal alamin Demikian sambutan saya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman, petunjuk dan membimbingan kepada kita sekalian dalam pengabdian kita kepada masyarakat bangsa dan negara Polri yang kita cintai ini Sebelum saya tutup, <tuh> saya perlu tambahkan ini yang harus saya bacakan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik yang akan mendaftar, ya baik perwira, bintara maupun tamtama, harus percaya diri, ya bahwa persiapan untuk mendaftar seleksi itu tidak serta-merta harus. Hari ini ada pengumuman, hari ini daftar. Tapi kalau yang bersangkutan niatnya sudah tinggi, satu tahun sebelumnya seharusnya sudah dipersiapkan, ya baik itu fisik, kesehatan, yang didukung orang tua. Kalau orang tua merestui, tentu itu akan memberikan motivasi yang tinggi, kesempatan peluang untuk e, diterima itu sangat tinggi, ya dua orang tua, kemudian dari awal satuan sudah dipersiapkan, kita tunggu dulu, biar saya dan. Tadi di dalam itu, kan? dalam. Baik, selanjutkan. jadi kembali. Saya ingatkan, khususnya adik-adik akan daftar, ya, 200 orang tua yang sangat menentukan keberhasilan untuk kelulusan, ya. Kemudian, untuk mempersiapkan. Sekarang sudah e, banyak cara, ada melalui bimbingan, ada melalui e, turunan dari senior senior yang sudah masuk terdahulu, diberikan bimbingan bahwa tes dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu betul-betul harus dicamkan, diikuti karena ada istilah CAT, CAT itu komputer apa, hanya CAT itu komputer apa, hanya nya apa. Komputer, automatic tes. Jadi itu kalau tidak dipelajari biasanya itu akan susah. Tidak ada kesempatan untuk mencotek bertanya. Lewat waktu, lewat hilang, kosong, akhirnya tidak bisa terjawab. Ini juga harus dipelajari, bukan pada saat kita daftar terus baru mengetahui, baru terkaget bahwa ada cara-cara untuk seleksi tes seperti itu. Demikian juga untuk tes kesehatan, ya. Tes kesehatan Polri sangat teliti, ya. baik Kesehatan pertama, kesehatan kedua, ya. Kalau yang mempersiapkan sebaik mungkin itu satu tahun sebelumnya sudah memeriksakan didik dokter. Mungkin tidak hanya dokter spesialis satu atau beberapa rumah sakit, tiga rumah sakit bisa untuk mengetahui apakah kita betul-betul siap untuk mengikuti tes. Ya, penyakit dalam, penyakit luar, kemudian juga uji kesempatan jasmani itu juga tidak serta-merta mendadak harus dipersiapkan. Tapi jauh-jauh hari sebelumnya sudah dipersiapkan. Karena ada standar-standar nilai yang harus dilewati. Ya Lari harus berapa menit, berapa putaran, pull up berapa menit, berapa kali naik, push up berapa kali melakukan push up, dalam waktu berapa menit berapa kali, nilai 100. Ya, itu harus mengetahui standar-standar nilai itu. Saya yakin kalau misalnya kita menguntungi standar-standar itu peluang besar untuk kelulusan. Jadi, kesimpulannya yang bisa meluluskan itu adalah diri kamu sendiri. Ya Jangan jangan ikut sama orang nanti dinyatakan baik-baik ternyata kemampuan dirinya tidak melampaui batas nilai kelulusan ya tetap pasti tidak lulus. Ya Jadi yang bisa mengukur kemampuan kita lulus apa tidak itu diri kita sendiri. <tuh> ya Untuk itu Jangan uh, nuruti janji-janji, oh nanti lulus sekian-sekian, tidak ada itu, ya tidak ada. Saya ingatkan lagi, jangan sampai nanti ada bermasalah, tadi sudah diambil sumpah, ya. Banyak yang minta tolong, minta tolong, saya jawab yang bisa meluluskan adalah diri kamu sendiri. Ya kalau nilai kamu tidak sampai dengan tingkat nilai kelulusan, tidak masuk dalam kuota, tentu juga tidak akan lulus. Jangan sampai nanti nuntut, saya nggak oh lulus. Ya memang nilainya tunjukkan saja, nilai kamu seperti ini. Karena keinginan kita, kita akan lebih, uh, lebih ini sama organisasi Polri, lebih cinta sama Polri. Organisasi Polri kalau diisi orang-orang berkualitas, tentu nanti ke depan Polri akan baik. Ya, Jadi keinginan kita ingin menjaring dari berapa 400 lebih, 200, 300 lebih, yang terserkesi mungkin nanti tidak semuanya lulus ya silahkan bersaing yang sehat kemudian nanti ada kuota-kuota ketentuan tamtama berapa, bintara berapa, beberapa berapa, itu yang terbaik yang akan diambil silahkan berkompetisi siapa yang mempersiapkan diri yang lebih siap itu yang akan berpeluang lulus e, sampai dengan akhir nanti untuk dilantik menjadi anggota Polri ya selamat berlatih, selamat berjuang, jangan lupa berdoa persiapkan diri baik-baik Kurun waktu seleksi mulai bulan ini sampai dengan bulan Juli, jangan sampai ada terlibat masalah, masalah pidana, kemudian ada kecelakaan, dan sebagainya, itu pasti akan mengganggu eh, kegiatan seleksi. ya Ini saya minta dijaga sekali lagi dengan hati yang bersih, persiapkan diri yang baik, percaya diri, yakin lulus, nanti tentu akan lulus. Silahkan bersaing yang sehat. Terima kasih, saya kira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Santi Om Demikianlah tadi sambutan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Kepada Bapak Kapolda Selatan kami ucapkan banyak terima kasih dan berakhirlah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan kami atas nama panitia ber berterima kasih kepada Bapak Kapolda Soslatan, Bapak Wakapolda Soslatan, Bapak Irwasda Polda Soslatan, seluruh pejabat utama selaku Katim RKUJI, seluruh panitia, pengawas internal dan eksternal, serta para peserta dan orang tawali yang berkenan hadir dalam pelaksanaan penataan fakta integritas dan pengambilan sumpah. Panitia peserta dan orang tua ali penerimaan terpadu anggota Tahun anggaran 2023. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.